Dari dulu, banyak sekali yang nanya bagaimana nonton semua film X-Men secara berurutan. Nah, kali ini kami akan mencoba menerangkan alur seluruh film X-Men lewat perjalanan hidup Logan. Logan sendiri adalah pusat dari timeline film-film X-Men ini. Jadi saya berharap semoga alur ini bisa menjawab kebingungan kita terhadap filmnya. Tanpa basa-basi lagi... Langsung saja kita bahas perjalanan Logan. James Logan Howlett lahir pada tahun 1832 di Kanada. Saat berumur 13 tahun, ayah tirinya ditembak oleh Thomas Logan yang sedang mabuk. Melihat kejadian itu, James yang seorang mutan menjadi marah dan kemudian membunuh Thomas dengan cakar tulang yang keluar dari selas-sela jarinya. Thomas kemudian mengakui bahwa ternyata dia adalah ayah kandung dari James. Melihat ibunya ketakutan, Logan kecil kemudian kabur dan melarikan diri ke hutan. Dia diikuti oleh kakaknya yang bernama Victor yang juga merupakan seorang mutan. Logan dan Victor memiliki kekuatan penyembuh sehingga mereka berdua terbilang hidup abadi. Mereka tumbuh bersama dan ikut berperang sebagai tentara. Mereka ikut hampir di semua perang besar termasuk Civil War, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Karena memiliki kekuatan mutan, Victor tumbuh menjadi sosok yang buas dan kejam. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, Logan menjadi tahanan perang oleh Jepang. Dia berada di Nagasaki dan karena dianggap berbahaya, dia dikurung di tempat khusus. Kemudian, terjadi serangan bom atom. Logan menyelamatkan seorang perwira Jepang bernama Yashida. Melihat healing factor Logan, Yashida menjadi terobsesi padanya dan memberikan pedang katana sebagai tanda terima kasih. Pada tahun 1962, Logan sempat direkrut oleh Charles dan juga Eric. Namun dengan egois, dia menolaknya. Alasannya, karena setelah perang, Logan lebih memilih kerja serabutan seperti menjadi bodyguard bagi putri mafia. Kemudian, pada tahun 1970, Logan kembali menjadi tentara bersama dengan Victor dan ikut dalam perang Vietnam. Karena kelakuan Victor yang memperkosa dan membunuh gadis Vietnam membuat mereka berdua ditahan dan akan dihukum mati. Eksekusi mati yang dilakukan nyatanya percuma karena kekuatan mereka yang bisa sembuh dalam seketika. Hal itu membuat William Striker tertarik dan malah merekrut mereka ke dalam Tim X. Tim X ini bertugas mencari meteor misterius yang disebut adamantium di kawasan Lagos di Nigeria. Tim X melakukan pencarian dengan brutal, mereka tidak segan-segan membunuh warga yang sedang diinterogasi. Victor sangat senang dengan hal itu, namun hal itu bertentangan dengan pemikiran Logan. Dia berdebat dengan striker dan akhirnya memilih keluar dari tim tersebut. Enam tahun kemudian, terlihat Logan sudah memulai hidup normal dengan seorang guru bernama Kayla Silverfox. Suatu hari, Logan dikunjungi oleh Striker dan menawarkannya pekerjaan. Namun Logan merasa kehidupannya sudah bahagia dan menolak tawaran itu. Beberapa hari kemudian, Logan yang memiliki indera penciuman tajam merasakan kehadiran Victor. Dia kemudian bergegas untuk mencari Kayla. Namun sayangnya, dia menemukan Kayla yang sudah tewas. Membuatnya sangat bersedih dan menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan dari Victor. Malam harinya, Logan bertarung dengan Victor di sebuah bar. Dia kalah dalam pertarungan itu dan Victor sempat mematahkan cakar kirinya yang masih berwujud tulang. Pagi harinya, Striker menemui Logan dan menawarkan prosedur eksperimen untuk memperkuat dirinya. Karena memiliki hasrat untuk membunuh Victor, Logan kemudian menyetujuinya. Sebelum eksperimen dimulai, Logan meminta kalung bertuliskan Wolverine untuk mengenang sebuah kisah dongeng yang sempat diceritakan oleh Kayla. Eksperimen kemudian dimulai dan dinamakan dengan prosedur Weapon X di mana tulang Logan akan diisi dengan logam bernama adamantium. Namun saat proses selesai, Logan mendengar rencana buruk dari striker, di mana dia akan menghapus ingatannya dan menggunakan DNA Logan untuk eksperimen selanjutnya. Hal itu membuat Logan kabur dari sana dan bersembunyi di sebuah peternakan milik pasangan tua renta. Namun sialnya, striker berhasil menemukan lokasi Logan, dan dengan tega, dia membunuh pasangan tua itu. Untungnya, Logan berhasil membunuh Zero, rekannya di Tim X dulu dan selamat dari kejadian tersebut. Logan kemudian berinisiatif untuk mencari bekas rekannya di Tim X dulu, yaitu John Wade dan Fred Dukes untuk menggali informasi tentang Striker dan juga Victor. Akhirnya, dia mendapatkan informasi tentang seorang mutan bernama Remi atau Gambit yang pernah menjadi tahanan striker tapi dia sukses melarikan diri dari penjaranya. Gambit yang didatangi Logan malah melakukan perlawanan. Dia merasa takut jika dibawa lagi kepada striker. Namun akhirnya Gambit berhasil diyakinkan dan Gambit bersedia mengantar Logan menuju ke markas striker. Sayangnya, Logan harus menerima kenyataan pahit di mana dia mengetahui bahwa Kayla sebenarnya bekerja untuk striker. Kehidupan Kayla bersama Logan hanya settingan, agar Logan mau mengikuti prosedur Weapon X. Logan yang kecewa kemudian meninggalkan tempat itu, namun karena di dalam Kayla berteriak, Logan kembali masuk dan menyelamatkan wanita itu. Kayla kemudian mengungkapkan alasannya melakukan itu semua, karena adiknya ditahan oleh striker bersama banyak mutan yang lain. Akhirnya, Logan membantu membebaskan adik Kayla dan para mutan lain yang ditahan di sana. Setelah itu, dia dihadang oleh Weapon 11 yang merupakan Wade Wilson, rekannya di tim X dulu. Pertarungan akhirnya tidak bisa dihindarkan dan di sini Logan tim up dengan Victor. Akhirnya Weapon X bisa dikalahkan dan di sini Logan berpisah dengan Victor karena memiliki tujuan masing-masing. Setelah keberhasilan itu, Logan kemudian menemui Kayla namun sayangnya Kayla ditembak oleh Striker. Logan juga ditembak dengan peluru adamantium tepat di kepalanya. Dan setelah sadar, Logan tidak mengingat apapun termasuk Gambit dan juga Kayla. 15 tahun kemudian, Logan yang hilang ingatan bekerja sebagai petarung bayaran. Saat bertarung, dia diamati oleh seorang gadis bernama Rogue. Setelah selesai bertarung, Logan minum bir di sebuah bar dan di sana dia diselamatkan oleh Rogue. Logan kemudian meninggalkan bar itu, tapi diam-diam ada Rogue yang mengikutinya. Logan sempat ingin meninggalkan gadis itu di jalanan, namun akhirnya, dia tidak tega dan membawanya masuk supaya ikut bersamanya. Di perjalanan, mereka dihadang oleh Sabertooth, anak buah dari Magneto. Ketika terdesak, mereka mendapatkan bantuan dari Cyclops dan Storm yang menyelamatkan mereka dan membawa keduanya menuju ke markas X-Men. Saat akan diobati oleh Jean Grey, Logan tersadar dan berusaha kabur dari tempat itu. Namun, ada suara misterius di kepalanya yang mengarahkannya ke ruang Profesor Charles Xavier. Di sini, Logan diperkenalkan dengan sekolah khusus bagi para mutan. Logan tidak peduli dan bersikeras meninggalkan tempat itu. Namun, Charles berjanji mencoba membuka ingatan dari masa lalu Logan. Akhirnya, Logan kemudian tertarik dan di sini Charles ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Magneto dari Logan ini. Logan kemudian langsung diperiksa dan di sini Charles terlihat ragu tentang apa yang diinginkan oleh Magneto. Selang beberapa saat, Logan kemudian diantar oleh Jean menuju ke kamarnya dan mereka kemudian berkenalan. Logan kemudian meminta Jean untuk membaca pikirannya dan di sini Jin melihat sekilas tentang eksperimen dari Weapon X. Tiba-tiba Cyclops ada di sana dan memotong pembicaraan mereka. Di sini Cyclops terlihat cemburu kepada Logan yang berdekatan dengan kekasihnya. Karena ingatannya yang kembali dibuka oleh Jean Grey membuat Logan mengalami mimpi buruk dan tidak sengaja menusuk Rogue. Namun, Rogue ternyata adalah mutan yang mampu menghisap kekuatan dari mutan lainnya. Dan di sini, Rogue kemudian menghisap kekuatan healing faktor yang dimiliki Logan. Hasilnya, Rogue dan Logan berhasil selamat dari insiden itu. Namun, Rogue yang merasa bersalah kemudian kabur dari X-Mansion. Logan kemudian mencuri motor milik Cyclops dan bergegas untuk mencari Rogue. Akhirnya, Logan bertemu dengannya di sebuah gerbong kereta. Dan di sini, Rogue kemudian mengungkapkan bahwa semua orang, termasuk keluarganya, menjauhi dirinya karena kekuatan anehnya. Tiba-tiba Magneto datang dan merusak gerbong itu, Ternyata Magneto tidak menginginkan Logan, melainkan Rogue dan Magneto berhasil membawanya. Di X-Mansion, Logan dan yang lainnya menemukan fakta bahwa ternyata Magneto ingin menggunakan kekuatan Rogue sebagai tenaga mesin yang bisa mengubah manusia menjadi mutan. Walaupun Logan berdebat panjang dengan Cyclops, namun akhirnya dia bergabung dengan X-Men untuk menyelamatkan Rogue. Tim X-Men kemudian sampai di patung Liberty di mana mesin Magneto akan dijalankan. Logan harus bertarung dengan Mystic yang menyamar menjadi dirinya. Sampai pada akhirnya, Logan berhasil menusuk Mystic yang menyamar menjadi Storm. Saat di puncak patung Liberty, Logan dan yang lainnya berhasil diikat oleh Magneto. Magneto kemudian bersiap menjalankan rencananya, Logan menusuk dirinya sendiri dengan cakarnya agar bisa bebas dari pengikatnya. Hal itu membuatnya jatuh dan saat didekati oleh Sebertut, Logan langsung menusuknya dan terjadi pertarungan di antara mereka. Sebertut akhirnya berhasil dikalahkan berkat kerjasama X-Men. Logan kemudian membebaskan yang lainnya, di saat yang sama, Magneto mulai menjalankan mesin itu. Kemudian, dengan kekuatan telekinesisnya, Jean menerbangkan Logan menuju ke mesin tersebut. Dan di sana, Logan berusaha menghentikan mesin itu. Akhirnya, dengan bantuan laser Cyclops, Logan berhasil menghancurkan mesin itu dan menyelamatkan Rogue. Logan menyentuh rock yang pingsan agar menghisap kekuatannya. Awalnya hal itu tidak berhasil, namun akhirnya Wolverine mulai kesakitan dan pingsan di sana. Logan kemudian terbangun dan dia sudah dirawat oleh Jean di X-Mansion. Charles kemudian menepati janjinya dengan memberikan informasi tentang sebuah bendungan di mana Logan bisa menemukan sesuatu tentang masa lalunya. Logan kemudian langsung bergegas untuk menuju ke sana, dan Rogue yang melihatnya pergi langsung mengejarnya. Di sini Logan memberikan kalungnya kepada Rogue sebagai tanda dia akan kembali. Logan kemudian mencuri motor dari Cyclops dan meninggalkan X-Mansion. Di perjalanan Logan diikuti oleh Sabertooth dan mereka bertarung lagi di sana. Logan melihat kalung yang sama dengan yang dipakainya, dan akhirnya mereka minum bersama di sebuah bar. Dari sini kemudian diketahui, ternyata sebertut ini adalah Victor alias kakak dari Logan. Dia hampir dibunuh oleh Striker karena adamantium tidak bekerja dengan tubuhnya. Sehingga Victor memilih kabur dan bertemu dengan Magneto. Setelah itu, mereka kemudian berpisah dan Logan meneruskan pencariannya. Logan tiba di Danau Alkali dan tidak menemukan apa-apa di sana, selain hanya ada bekas bangunan dari militer. Logan kemudian memutuskan kembali menuju ke X-Mansion dan di sana dia disambut oleh Rogue, yang sekarang berpacaran dengan Bobby alias Iceman yang kemudian disusul oleh anggota X-Men yang lain. Logan sempat menggoda Jean saat Scott memergokinya. Logan kemudian menemui Profesor X di dalam cerebro. Dan dia menyaksikan secara langsung proses bagaimana cara Profesor X mencari Nightcrawler, yang diberitakan sudah menyerang Presiden. Karena tidak menemukan apa-apa di Danau Alkali, Logan kemudian meminta Profesor X untuk membaca pikirannya sekali lagi. Namun Profesor X menjawab, hasilnya akan sama saja. Satu-satunya cara adalah Logan harus menggali ingatannya sendiri. Logan langsung mendapatkan tugas untuk menjaga X-Mansion. Karena yang lainnya sedang pergi. Mereka melaksanakan misi masing-masing. Tapi di luar dugaan, malam itu mereka diserang oleh pasukan misterius yang ingin menculik mutan-mutan kecil. Logan dibantu Colossus berusaha menyelamatkan para mutan yang ada di sana. Sampai suatu ketika dia kemudian dikepung. Pemimpin pasukan itu melarang anak buahnya untuk membunuh Logan. Ternyata dia adalah striker dan pria itu menunjukkan seakan-akan dia kenal dengan Logan. Logan terlihat penasaran kepada striker sampai suatu ketika Bobby menggunakan kekuatannya untuk membuat penghalang dan membawa Logan melarikan diri dari sana. Mereka kabur dengan mobil dan di sini Rogue mengembalikan kalung Logan. Mereka ingin menyusul Storm dan juga Jean yang sedang dalam misi, tapi mereka memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di rumah Bobby karena Nightcrawler yang sudah menyerang Presiden membuat semua mutan diburu pada saat itu, sehingga mereka dikepung polisi. Untungnya Jean datang dengan tepat waktu dan menjemput mereka. Di sana sudah ada Nightcrawler yang ternyata pikirannya sudah dikendalikan oleh Striker. Mereka semua langsung meninggalkan tempat itu. Dan tidak diduga pesawat mereka ditembak dengan torpedo. Membuat mereka semua terjatuh tapi untungnya Magneto berhasil menyelamatkan mereka. Magneto kemudian menceritakan bahwa Striker sudah menculik Profesor X. Dengan tujuan utama menggunakan Cerebro... Dan menghubungkannya dengan seluruh mutan, supaya dia bisa dengan mudah membunuh semua mutan. Karena hal itu, jin kemudian menemukan lokasi di mana striker melakukan proses pengendalian pikiran terhadap Nightcrawler, dan ternyata tempat itu adalah Danau Alkali. Logan, yang tadinya ke sana, dia tidak memeriksa ruang bawah tanah yang ada di sekitar bendungan itu. Makanya, sebelumnya dia tidak menemukan apa-apa. Setelah itu, Logan yang nakal mencoba untuk menggoda Jin dan sempat menciumnya. Namun di sini Jin masih mencintai Scott dan meninggalkan Logan di sana. Tapi malam harinya, tenda Logan kemudian didatangi oleh Jin yang langsung menciumnya. Namun sayang, ternyata wanita itu adalah mistik yang sedang menyamar. Logan yang kaget akhirnya langsung mengusirnya keluar. Esok paginya, mereka semua langsung menuju ke Danau Alkali. Dan karena Logan tahu bahwa Striker menginginkannya hidup-hidup, mereka kemudian mengirim mistik yang menyamar menjadi Logan. Supaya membuka jalan masuk dari dalam. X-Men kemudian berhasil masuk ke dalam persembunyian Striker. Namun Logan memilih meninggalkan tim untuk mengejar pria itu. Logan kemudian sampai di sebuah tempat di mana eksperimen Weapon X sempat dilakukan. Dan dia kemudian mendapatkan bayangan sekilas tentang ingatannya. Striker kemudian datang ke sana dan menceritakan sekilas tentang eksperimennya. Pria itu kemudian berkata bahwa dia sudah tidak membutuhkan Logan karena punya Weapon baru dan kemudian meninggalkannya. Logan kemudian terpaksa bertarung dengan hasil eksperimen Adamantium yang sama. Dia adalah Yuriko Oyama, alias Lady Dead Strike. Walaupun sebenarnya tidak mau, namun Logan terpaksa membunuh wanita itu, dan kemudian dia melanjutkan untuk mencari striker. Beberapa saat kemudian, striker berhasil menjalankan rencananya. Dan membuat semua mutan menjadi kesakitan. Untungnya, Magneto berhasil menghentikannya sehingga Logan bisa melanjutkan untuk mengejar Striker. Striker yang berusaha kabur berhasil dihajar oleh Logan. Di sini, Logan diingatkan bahwa dia adalah tentara yang kejam dan secara sukarela mau menjadi bahan eksperimen. Hal itu membuat Logan kebingungan, namun tiba-tiba terdengar alarm yang menandakan bahwa bendungan akan segera hancur. Logan kemudian mengikat tubuh Striker, dan langsung pergi menuju ke bendungan, demi menyelamatkan teman-temannya. Logan berhasil menemukan mereka dengan tepat waktu, dan menuntun mereka keluar dari sana. Saat para X-Men masuk ke pesawat, Logan menyempatkan diri untuk menemui Striker, yang sudah dipindahkan oleh Magneto. Di sini Logan membuang kalung Wolverine-nya, dan meninggalkan striker terikat sendirian di sana. Saat mereka akan berangkat, sayangnya pesawat mereka rusak dan tidak bisa menyala, padahal bendungan sudah hampir jebol. Saat mereka semua di ujung tanduk, Jin Grey kemudian keluar dari pesawat dan mengorbankan dirinya agar pesawat mereka bisa terbang. Kepergian Jin Grey membuat Logan dan juga Scott merasa sangat terpukul namun mereka harus mencoba untuk merelakannya. Beberapa saat setelah itu, Presiden kemudian bersiap untuk mengadakan siaran langsung yang mengumumkan tentang perburuan terhadap para Mutan akibat insiden dengan Nightcrawler. Logan dan Mutan yang lain menghentikan acara itu dan menunjukkan berkas percobaan ilegal yang dilakukan oleh Striker. Lengkap dengan barang bukti untuk menghapus kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nightcrawler. Pada akhirnya, presiden kemudian membatalkan rencananya terhadap perburuan mutan. Setelah semua kembali seperti semula, Logan kemudian mengakui kepada Scott bahwa Jean lebih memilih Scott ketimbang dirinya. Dan akhirnya mereka kembali ke aktivitas semula. Wolverine dan Storm kemudian melatih mutan muda dalam bekerja sama sebagai satu tim. Mereka latihan menggunakan teknologi simulasi yang terbilang canggih. Setelah latihan, Scott yang masih belum bisa move on sempat dihibur oleh Logan, namun sayangnya hal itu sia-sia. Scott kemudian pergi meninggalkan X-Mansion. Kemudian, Profesor Charles memperkenalkan Logan kepada sahabatnya yaitu Hank McCoy alias Beast. Di sini Beast kemudian mengatakan bahwa pemerintah sudah menemukan formula, sebuah obat untuk menghilangkan kekuatan mutan yang mana dianggap sebagai penyakit. Formula itu berasal dari mutan kecil dengan kemampuan menghilangkan kekuatan mutan yang lain yang berada di sekitarnya. Tiba-tiba, Profesor X merasa kesakitan, dia kemudian memerintahkan Logan dan juga Storm untuk menuju ke Danau Alkali. Di sana Logan menemukan kacamata Scott dan anomali aneh yang terjadi di sekitar danau. Pada akhirnya, mereka menemukan tubuh Jean Grey yang ternyata masih hidup. Jin langsung diobati, dan saat Logan membelainya, jin kemudian terbangun. Namun, wanita itu tampak berbeda dan langsung mengajak Logan untuk bercinta. Logan yang tersadar akan keanehan Jin kemudian bertanya tentang Scott. Namun, hal itu malah membuat Jin berubah dan sangat bersedih, kemudian meminta Logan untuk membunuh dirinya. Ketika Logan mencoba untuk menenangkan Jin. Wanita itu malah kembali berubah dan melempar Logan hingga pingsan. Sesaat kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. Logan yang pingsan kemudian dibangunkan oleh Storm. Di sini Logan menginformasikan bahwa Jean telah membunuh Scott. Mereka langsung mencari Jean menuju ke rumahnya dan tanpa diduga di sana sudah ada Magneto beserta beberapa pengikutnya. Logan dan Storm diperintahkan menunggu di luar hingga sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Namun karena keadaan yang semakin memburuk, Logan akhirnya mencoba menerobos masuk dan dibantu oleh Storm. Logan terpaksa bertarung dengan Jagernaut, namun kekuatan jin yang luar biasa menghentikan semuanya. Logan berusaha melihat keadaan di dalam, namun ketika dia berhasil membuka pintu, Logan menyaksikan Profesor X tewas di tangan Jin Grey. Sesaat kemudian, Logan terlempar keluar dari sana. Logan dan Storm kemudian langsung berlari menuju ke dalam dan mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa Profesor X sudah tewas. Para mutan terlihat sangat berduka saat mereka menghadiri acara pemakaman. Ketika mengunjungi makam Profesor X, Logan mendengar suara Jin yang memanggilnya. Hal itu membuatnya bersiap pergi meninggalkan X-Mansion. Storm mencoba menghalanginya, namun karena Logan masih mencintai Jean, dia tetap pergi dan meninggalkan tempat itu. Logan kemudian tiba di sebuah hutan, dan langsung diserang oleh beberapa mutan yang ada di sana. Logan kemudian berhasil mengalahkan mereka semua, dan dia menyamar menjadi penonton di sana. Logan kemudian mengetahui bahwa Magneto sudah mengumpulkan banyak mutan untuk melawan program pemerintah, yang menganggap mutan adalah penyakit. Magneto juga memanfaatkan Jin sebagai senjata dengan modus mengajaknya bergabung bersama. Jin yang meninggalkan tempat itu kemudian disusul oleh Logan, namun sayangnya Magneto menggunakan kekuatannya dan melempar Logan hingga jatuh sampai membuatnya pingsan. Setelah sadar, Logan langsung kembali ke X-Mansion dan menceritakan semua rencana Magneto kepada Beast dan juga Storm. Mereka bertiga kemudian bergegas menghalanginya, namun mereka dibantu oleh tiga mutan muda. Di sini Logan memberikan motivasi kepada mutan muda itu yang sempat ketakutan karena kalah jumlah. Mereka kemudian tiba di lokasi di mana Magneto sudah menjalankan rencananya. Saat para penjaga menghalangi para mutan yang menyerbu masuk, tim X-Men kemudian muncul dan membantu mempertahankan penjara itu. Ternyata, Magneto berusaha membunuh mutan kecil dengan kekuatan penyembuh tadi. Logan kemudian memerintahkan Kitty Pride untuk menyelamatkan mutan kecil itu, sementara Logan bertarung di garis terdepan. Melihat X-Men unggul, Magneto kemudian ikut menyerang dan membuat X-Men terdesak. Namun Logan mengatur strategi dan berhasil membuat Magneto menghentikan serangannya. Logan langsung memerintahkan Colossus untuk melemparnya ke arah Magneto. Namun Magneto langsung mengendalikan metal yang ada di dalam tubuh Logan. Ternyata itu semua hanyalah pengalihan. Tiba-tiba ada Beast yang menyuntikan serum anti-mutan kepada Magneto dari belakang sehingga membuat kekuatannya menjadi hilang. Logan kemudian berusaha untuk membujuk Jin supaya segera menghentikan serangannya. Namun sayangnya, para tentara tiba dan langsung menembakkan serum tersebut. Hal itu memancing emosi dan membuat Jin marah sehingga akibatnya. Jin yang diluar kendali kemudian melenyapkan semua tentara itu dengan seketika. Tidak sampai di situ saja, Phoenix yang ada di dalam tubuh Jin sangat murka. Dan membuat semua orang kabur melarikan diri dari sana, sementara Logan tetap tinggal di tempat dan masih berusaha untuk membujuknya karena memiliki kekuatan healing factor. Logan berusaha untuk mendekati Jin, dan saat berhadapan langsung dengannya, Logan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk membunuhnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan ini, walaupun pada akhirnya... Logan menangisi kematian Jean ketika semuanya sudah berakhir. Kemudian semua kembali berjalan seperti semula di mana Logan kembali menjalankan tugasnya di X-Mansion. Beberapa tahun kemudian, Logan bermimpi tentang ketidaksengajaannya membunuh Jean. Karena dihantui rasa bersalah atas kematian teman-teman terdekatnya, Logan kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di daerah Kanada. Saat berkelahi di sebuah bar, Logan bertemu dengan seorang gadis Jepang bernama Yukio. Yukio ini ditugaskan oleh pria bernama Yashida, yang dulu pernah diselamatkan oleh Logan ketika peristiwa bom Nagasaki. Pria itu memiliki tujuan untuk membawa Logan menuju ke Jepang. Yashida diketahui menjalankan perusahaan yang bernama Yashida Corporation dan menjadi orang yang sukses. Tujuan Yashida ini adalah ingin berterima kasih atas jasa Logan, tapi dengan cara menyudahi penderitaannya dengan mengambil kekuatan keabadian milik Logan, dan sekaligus dengan ini akan mengobati penyakit kanker yang diidap oleh Yashida. Namun, Logan jelas menolak hal itu, dan di sana dia berkenalan dengan putra Yashida yang bernama Shingen Yashida. Logan juga menyelamatkan Mariko, cucu Yashida yang ingin bunuh diri. Pada suatu malam, Logan sedang bermimpi basah tentang Jin. Di saat yang sama, datanglah Viper yang memasukkan robot parasit ke dalam tubuh Logan. Dan hasilnya, robot itu merusak kemampuan healing faktornya. Sesaat kemudian, Yukio menginformasikan kematian dari Yashida. Di saat pemakaman Yashida, Logan menyelamatkan Mariko dari serangan Yakuza dengan bantuan seorang pria yang mencintai Mariko bernama Harada. Di sini terlihat kemampuan penyembuhan Logan menjadi sangat lambat. Kemudian, Logan membawa Mariko ke sebuah motel dan menjaganya dari luar sambil kehujanan. Logan yang masih belum bisa move on kemudian berhalusinasi tentang jin yang membujuknya untuk menyusul jin ke surga. Suatu ketika, keberadaan mereka diketahui dan sekelompok orang langsung menyerang Logan. Dalam kondisi yang tidak berdaya, Logan kemudian ditolong oleh Mariko yang ternyata bisa bela diri. Logan yang pingsan kemudian diobati di tempat praktek dokter hewan. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah desa dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di sana, keduanya kemudian berkenalan lebih dekat. Lama-kelamaan, Mariko dan Logan saling jatuh cinta. Sampai suatu pagi, Mariko diculik dan dibawa kabur. Logan kemudian menginterogasi penculik yang tertinggal di sana. Dan dia kemudian mengetahui bahwa Singen, ayah dari Mariko, adalah dalang penculikannya. Yukio kemudian menjemput Logan dan mengantarkannya mencari Mariko. Namun Yukio dengan bersedih mengatakan bahwa dia bermimpi melihat Logan tewas dengan penuh darah. Yukio ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Logan dan Yukio kemudian memeriksa rumah Yashida dan menemukan petunjuk di sana. Namun sebelum melanjutkan pencariannya, Logan merasa harus mengambil sesuatu yang salah yang berada di dalam jantungnya. Yukio kemudian sadar, bahwa inilah maksud dari mimpi yang dilihatnya. Dan kemudian dia berusaha untuk mencegah Logan. Namun Logan masih bersikeras dan singgen kemudian menyerang. Yukio bertarung di sana sementara Logan berusaha mengambil parasit yang ada di dalam tubuhnya. Ternyata ramalan dari Yukio memang benar dan Logan sempat tewas dalam proses itu. Namun kemampuan healing faktornya bisa membuatnya kembali hidup. Logan kemudian berhasil menyelamatkan Yukio dan kemudian membunuh Singen. Yukio kemudian menuju ke alamat dari petunjuk yang sudah dia temukan. Dan di sana dia diserang Harada beserta klan ninjanya. Logan berhasil dilumpuhkan dan dia diikat di sebuah mesin buatan Viper. Di sini Viper menceritakan semua rencananya yaitu mengekstrak keabadian yang dimiliki Logan. Viper kemudian memperkenalkan temannya, yaitu Silver Samurai, yang langsung bersiap untuk memotong cakar Logan. Untungnya Mariko menghalanginya dan mengakibatkan Logan terbebas dari mesin itu. Logan kemudian langsung bertarung dengan samurai itu, hingga suatu ketika cakarnya berhasil dipotong. Logan kemudian berhasil memotong kepala samurai dengan pedangnya sendiri dan dia mendorongnya hingga mereka berdua terjatuh ke bawah. Logan yang berkelantungan di reruntuhan gedung dicengkram oleh samurai itu sambil memasukkan sesuatu ke dalam cakarnya yang patah. Ternyata dalang dari semua ini adalah Yashida sendiri dan disinilah terjadi proses rencana Yashida yang ingin menyerap keabadian Logan. Mariko kemudian membantu Logan dan menghentikan proses penyerapan itu. Dengan sisa kekuatannya, Logan kemudian menyerang Yasida dengan cakarnya yang kembali menjadi tulang. Akhirnya, Logan berhasil membunuh Yasida dan dia pingsan di tempat itu. Logan kemudian kembali bermimpi tentang Jin. Namun kali ini, Jin mengatakan bahwa Logan harus melanjutkan hidupnya. Akhirnya, Logan berhasil move on dan kemudian berpisah dengan Mariko, dia pergi meninggalkan bandara. Dua tahun kemudian, di sebuah bandara, Logan didatangi oleh Magneto. Mutan berumur itu kemudian mengatakan bahwa Mutan akan dimusnahkan oleh program pemerintah terbaru. Secara mengejutkan, Profesor X juga terlihat dan ternyata beliau masih hidup. Dan langsung membenarkan perkataan dari Magneto. Delapan tahun kemudian, hal yang ditakuti oleh para mutan akhirnya terjadi. Program Sentinel, yaitu robot pemburu mutan, telah disahkan oleh pemerintah. Dunia sangat kacau balau, di mana mutan diburu secara brutal. Bukan hanya mutan, manusia yang memiliki calon DNA dan bisa melahirkan mutan juga ikut dimusnahkan. Sungguh menjadi masa-masa kelam baik untuk manusia maupun para mutan. Sementara itu, Logan dan para mutan yang tersisa sedang berada di China. Mereka semua sedang mendiskusikan sebuah rencana. Dan akhirnya, mereka menemukan sebuah solusi, yaitu dengan mengubah masa lalu. Dimana dengan cara ini, diharapkan bisa mencegah program Sentinel yang disahkan oleh pemerintah. Dan diketahui, Bolivar Trask yang sangat membenci mutan adalah dalang dari semua ini. Semua berawal ketika Mystic mengetahui rencananya tentang program Sentinel. Sapshifter itu kemudian tidak segan-segan dan langsung membunuhnya. Hal itulah yang memicu disahkannya program Sentinel oleh pemerintah. Kemudian, Logan yang memiliki kemampuan healing factor adalah sukarelawan yang paling cocok untuk dikirim ke masa lalu karena jarak waktu yang sangat jauh hingga mencapai puluhan tahun tanpa pikir panjang. Mereka langsung mempersiapkan segalanya dan Logan diingatkan oleh Kitty Pride agar membersihkan pikirannya supaya tidak mengganggu proses perjalanan waktunya. Dan proses ini kemudian dimulai. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sinilah yang membuat timeline X-Men sangat membingungkan. Semua yang kita ceritakan dari awal tadi adalah satu timeline di mana sudah berakhir di momen Logan dikirim ke masa lalu. Untuk lebih jelasnya, seperti ini: MCU dan X-Men tidak menganut sistem perjalanan waktu yang sama. Nah, di sini sedikit mimin akan jelaskan tentang beberapa jenis time travel biar nggak bingung lagi. Yang pertama, cara kerja time travel untuk MCU. Jika di MCU, ada karakter yang kembali ke masa lalu dan tidak merubah apapun yang ada di masa lalu, contoh yang paling jelas yaitu Steve Rogers yang kembali ke masa lalu tidak mengubah apapun yang ada di masa lalu. Steve yang dikirim tetap berada di timeline yang sama, namun bisa mengubah yang terjadi di masa depan. Dengan kata lain, di saat Steve Rogers tinggal dengan Peggy Carter, tetap ada sosok Captain America yang masih terkubur di dalam es. Kesimpulannya, ada dua Captain America di dalam satu timeline yang sama. Bahkan jika memungkinkan, bisa saja ada 10 Captain America dari waktu yang berbeda datang ke satu tempat. Tapi itu semua karena menggunakan sistem Quantum Realm. Nah, nanti bisa saja, kedepannya akan ditemukan cara kerja baru dari Time Travel karena Reed Richards juga bisa menggunakan mesin waktu seperti Doraemon. Dan akan berbeda lagi cara kerjanya dengan para Avengers. Dan yang kedua, perjalanan waktu versi X-Men. Time travel di X-Men Universe berbeda lagi. Logan yang dikirim ke masa lalu langsung menciptakan timeline yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Dan tidak ada dua Logan di timeline baru ini. Jadi benar-benar cuma ada satu Logan di satu timeline baru yang tercipta. Dan Logan akan menjalankan hidup dimulai dari kapan dia dikirim. Untuk lebih jelasnya lagi ada yang ketiga. Ada contoh time travel yang berbeda dari kedua universe Marvel yaitu seperti dalam film Harry Potter dan Tenet. Yang ini menganut sistem kunfaya Fayakun alias yang menjadi takdir Tuhan pasti akan terjadi. Contohnya, Harry Potter diselamatkan dirinya sendiri dari masa depan. Dan, di saat masa depan itu terjadi, Harry sendiri tersadar dan harus menyelamatkan dirinya di masa lalu. Sama seperti di film Tenet, saat Neil sadar dia harus melanjutkan takdirnya untuk mengorbankan nyawanya dalam membantu protagonis. Intinya, walaupun datang dari masa depan tidak akan mengubah takdir, yang sudah ditentukan dari yang kuasa. Agar lebih paham, kita langsung masuk pertanyaan paradoks dari time travel. Pertanyaan yang sangat terkenal, yang jawabannya masih jadi perdebatan di antara para ilmuwan hingga saat ini. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita kembali ke masa lalu dan membunuh kakek kita sendiri saat dia masih muda? Apakah kita langsung menghilang karena orang tua kita tidak pernah lahir. Nah, untuk menjawab paradoks itu, tinggal bilang time travel jenis apa dulu? Coba kalian tulis di kolom komentar jawaban dari tiga contoh jenis time travel di atas. Yang paling bagus akan kita pin untuk menambah wawasan teman-teman yang lain. Dan kita berlanjut lagi ke cerita Logan. Timeline pertama ditutup dengan sentinel yang tiba-tiba menghilang karena Logan berhasil menjalankan misinya dan sukses mengubah masa depan. Dan sekarang kita masuk ke dalam timeline kedua dari kehidupan Logan. Kita anggap sama seperti timeline pertama di mana Logan membunuh ayah kandungnya hingga peristiwa bom Nagasaki selesai di mana dia memilih bekerja sebagai bodyguard putri seorang mafia dan malah bercinta dengan wanita itu. Di sini Logan terbangun dengan ingatan dari masa depan dan saat diserang oleh anak buah dari ayah wanita itu, ternyata Logan sadar bahwa masih memiliki cakar tulang yang artinya proses percobaan Weapon X belum dilakukan. Logan kemudian langsung menjalankan rencananya di mana dia mencari Profesor X yang saat itu sedang kacau. Logan dan Profesor X belum saling kenal karena pada saat event First class dia menolak bergabung dengan tim Charles dan juga Eric. Eric Profesor Charles yang lumpuh karena tertembak, kemudian menyuntikkan sebuah serum agar dia bisa berjalan lagi, namun konsekuensinya serum itu menghilangkan kekuatan telepatinya. Logan berusaha meyakinkan Profesor Charles tentang kejadian yang ada di masa depan. Sampai pada suatu titik, Charles berhasil dibujuk dan Logan mengutarakan untuk menjalankan rencana selanjutnya, yaitu merekrut Magneto. Profesor Charles sempat ragu dengan rencana itu, namun dia kembali diyakinkan karena Magneto juga ikut mengirim Logan ke masa lalu. Karena Magneto dipenjara, akibat menjadi tersangka pembunuhan Presiden Kennedy, akhirnya mereka merekrut putra Magneto terlebih dahulu yang bernama Ralph Buhner. Eh, salah, maksudnya Peter Maximoff alias Quicksilver. Karena misinya menantang, Peter kemudian berhasil diyakinkan dan mereka langsung menjalankan misinya. Quicksilver sangat membantu dalam misi kali ini dan mereka berhasil membebaskan Magneto dari sana. Mereka langsung berangkat dengan pesawat dan Logan menjelaskan rencananya kepada Magneto. Mereka kemudian tiba di tempat di mana Mystic akan membunuh Trask. Di sana mereka kemudian berhasil menyelamatkan Mystic. Namun, Logan yang melihat Striker yang kebetulan ada di sana, membuat pikirannya terganggu dan tubuhnya di masa depan merasa kesakitan. Untungnya, dia berhasil menenangkan pikirannya. Sayangnya, dia melihat Magneto yang menghancurkan semua rencana awal. di mana Magneto berusaha membunuh Mystic untuk mengubah masa depan. Namun gangguan pikirannya terjadi lagi dan hampir mencelakai para X-Men di masa depan. Saat kembali tersadar, Logan juga sempat hilang ingatan. Akhirnya Charles berhasil menenangkan pikiran Logan. Karena ditinggal Magneto... Mereka kemudian kembali ke X Mansion, dan di sini Logan berhasil meyakinkan Profesor X untuk tidak lagi menggunakan serumnya. Hal itu bertujuan agar Profesor X bisa menggunakan kembali kekuatan telepatinya. Profesor Charles yang kembali lumpuh kemudian menggunakan Cerebro untuk mencari mistik, namun karena sudah lama tidak menggunakan kekuatannya, Charles kesakitan dan menyerah. Logan kemudian menyarankan untuk membaca pikirannya. Profesor Charles melihat kehidupan Logan di timeline pertama yang sangat tersiksa, namun Logan mengatakan untuk berkomunikasi dengan Profesor X dari masa depan melalui pikirannya. Profesor X kemudian kembali termotivasi dan berhasil menemukan Mystic dengan Cerebro. Logan menyaksikan Profesor X membujuk Mystic menggunakan Cerebro. Dan mereka mengetahui bahwa Mystic sedang menuju ke Washington. Secara kebetulan, Hank kemudian mengetahui ada berita bahwa Tres dan Presiden akan mengumumkan program Sentinel-nya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menuju ke Washington dan menyamar sebagai tamu di acara pengumuman itu. Profesor X kemudian menemukan mistik dan memerintahkan Logan serta Hank untuk mencegah rencananya. Sayangnya, Magneto kemudian datang dan merusak acara itu dengan mengendalikan robot Sentinel sambil mengangkat bangunan stadion. Logan dan Hank kemudian berusaha untuk mencegah perbuatan jahat Magneto. Saat berusaha menyerang Magneto, tubuh Logan ditusuk dengan menggunakan besi bangunan dan Logan dilempar ke sungai hingga dia tenggelam sampai tidak bisa menyelamatkan dirinya. Singkat cerita, mereka berhasil membuat Mystique mengurungkan niatnya untuk tidak membunuh Trax dan mengubah semua yang terjadi di masa depan karena proyek Sentinel tidak pernah dilakukan. Nah, sekarang tinggal cerita Logan yang di timeline kedua yang berlanjut terus, karena tubuhnya yang tidak bisa mengapung. Logan kemudian diangkat, dan pemimpin dari penyelamatan itu adalah William Striker. Walaupun Striker di sini adalah jelmaan dari Mystic, tetap saja Striker yang asli juga sudah terobsesi dengan Weapon X, termasuk Logan. Terbukti di timeline kedua ini, striker juga berhasil melakukan percobaan kepada Logan. Bedanya kali ini, saat dia kabur dari Danau Alkali, Logan bertemu dengan Jin muda dan Jin membantunya untuk menenangkan diri sekaligus membuka sedikit memori masa lalunya. Terlihat di sini Jin kebingungan karena dia juga melihat sedikit memori Logan di timeline pertama di mana mereka sempat saling jatuh cinta satu sama lain. Dan selanjutnya, kemungkinan striker masih tetap akan menembak kepala Logan dengan peluru adamantium dan membuatnya hilang ingatan lagi. Nah, setelah kabur dari sana, tidak ada lagi cerita Logan namun, suatu ketika dia terbangun dari tidurnya dengan memori yang dibawa dari timeline pertama. Nah, di sini Logan terbangun di waktu yang sama saat misinya untuk mencegah Sentinel tadi. Kemudian, dia bertemu dengan Jin Grey dan Scott yang masih hidup di timeline kedua ini. Wow, Nah, buat kalian yang bingung kenapa Jin tua masih hidup. Penjelasannya seperti ini. Ketika kabur dari Danau Akali di momen kematian Jin Grey, kemungkinan feeling Logan yang terkoneksi di timeline pertama merasakan bahwa mereka tidak akan berhasil selamat dan memilih untuk tidak naik pesawat. Hal itu akan menyelamatkan nyawa Jean sekaligus Scott sehingga mereka masih hidup hingga saat ini. Itu adalah kemungkinan yang paling cocok. Kemudian, dia berbicara dengan Profesor X dan menceritakan memori di timeline pertama. Di sini Profesor X terlihat tercengang dan ingin mengetahui lebih banyak tentang cerita memori di timeline pertama itu. Nah, setelah kejadian itu, pada tahun 2029 telah terjadi kepunahan mutan, di mana Profesor Charles yang sudah menua tanpa sengaja membunuh beberapa anggota X-Men karena penyakit kejang dicampur kekuatan telepatinya. Dan sejak 25 tahun belakangan, sudah tidak ada mutan yang terlahir. Logan yang menua mengakibatkan healing faktornya semakin melemah seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi, ada sesuatu di dalam tubuhnya yang didiagnosis meracuni tubuhnya sendiri, dan dalam hal ini, benda tersebut adalah adamantium. Hal tersebut membuat kita sedih karena melihat Logan yang dulu tangguh menjadi sangat lemah. Logan tinggal bersama dua mutan yang tersisa, yaitu Profesor X dan Kaliban. Suatu ketika, dia menemukan mutan kecil yang bernama Laura. Laura merupakan mutan hasil kloningan yang diciptakan untuk menjadi senjata. Dan Laura ini adalah hasil kloning dari DNA Logan sendiri jadi dengan kata lain secara tidak langsung Laura adalah putri Logan sendiri karena Laura diburu oleh perusahaan yang menciptakannya Logan dibayar oleh seorang wanita untuk mengantarkan Laura ke sebuah tempat yang disebut dengan Eden akhirnya Logan mengambil pekerjaan itu dan pergi mengantar Laura bersama Profesor X namun sayangnya di perjalanan Profesor X harus meninggal karena dibunuh oleh pasukan yang memburu Laura. Sehingga menjadikan tinggal Laura dan Logan saja. Awalnya, Logan tidak peduli dengan putrinya itu. Namun lama-kelamaan, Logan akhirnya tersadar dan benar-benar berjuang untuk mengantarkan putrinya sendiri. pada akhirnya Logan terbunuh dan saat itu sekarat terjadilah momen mengharukan ketika perpisahan antara Laura dengan ayahnya. Laura kemudian membuat logo X di kuburan ayahnya sebagai penghormatan Logan karena dia adalah anggota X-Men yang terakhir sekaligus sebagai Wolverine. Ini adalah momen yang membuat penggemar Logan sangat terpukul. Sumpah, nyesek banget. Bahkan saya ngetik tulisan ini juga sambil nangis. Dan ya, mohon maaf untuk alur Logan, kita buat pendek saja. Karena kita nanti akan bikin rekap alur film Logan secara terpisah, dan oke, okay, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sebenarnya, film Logan yang di akhir itu tidak nyambung dengan film X-Men sebelumnya, alias timeline alternatif. Untuk lebih jelasnya, Logan ini eksis di 4 timeline. Timeline pertama sudah jelas berakhir di Days of Future Past, di mana Sentinel berhasil membunuh para mutan. Timeline kedua dimulai dari Days of Future Past dan Logan berhasil memperbaiki masa lalu. Timeline ketiga yaitu film Logan sendiri. Dan satu lagi, timeline keempat di mana si Deadpool laknat membunuh Deadpool KW sebelum bertarung dengan Logan. Nah, itulah perjalanan hidup Logan yang membuat kita bingung. Semoga kalian bisa memahami apa yang terjadi dan sekarang tahu bagaimana cara untuk menikmati film X-Men. Untuk kedepannya, jika kalian masih kurang paham, mungkin akan kami buatkan alur karakter X-Men yang lain yang bisa lebih memperjelas karakter X-Men. Dan yang pasti, gak sepanjang alur kehidupan dari Logan ini. Dan kalian bisa tulis request dari daftar karakter di bawah ini. Alur cerita dari Profesor Charles, Magneto, Jean Grey, Storm, Cyclops, dan Mystic. Yang lainnya mungkin tidak terlalu berpengaruh dan alurnya tidak rumit. Dan silakan kalian tulis request di kolom komentar nanti bakalan kita hitung polling untuk karakter selanjutnya. Dan seperti biasa, ketik MIN, saya nonton sampai nangis di kolom komentar buat kalian yang nonton sampai selesai. Marvel Indo out, dan sampai jumpa di video lainnya.